Doa anak saleh sangat penting dan sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassolatu wa Aduh, segala puji bagi Allah Salawat dan salam tercurah untuk Rasulullah Keluarganya, para sahabatnya Dan orang-orang yang tunduk Lagi taat kepada beliau Apapun setelahnya Hai teman-teman Jumpa lagi dalam kajian Ramadhan SD Negeri 3 Jati Raja pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang mencari ridho Allah dengan berbakti kepada orang tua di bulan Ramadan. Menghargai dan memuliakan untuk meraih rahmat Allah. Berikut ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam merangkak berbakti kepada orang tua di bulan Ramadan. Yuk kita simak sama-sama. Satu, sedekah atas nama orang tua Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua adalah dengan memberikan sedekah atas nama mereka Dalam Islam, sedekah yang diberikan oleh anak atas nama orang tua akan menjadi amal jariah bagi kedua belah pihak Hal ini dapat membantu orang tua untuk meraih pahala di akhirat dan juga mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua. 2. Berdoa untuk kedua orang tua Di bulan yang penuh berkah ini, kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk memperbanyak doa demi kebaikan kedua orang tua. Doa anak soleh sangat penting dan sangat dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berdoa kita dapat memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan untuk kedua orang tua kita Tiga, meringankan beban pekerjaan orang tua Kita bisa membantu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga mengurus keperluan-keperluan mereka atau sekadar memberikan waktu dan perhatian yang lebih kepada mereka. Dengan berbakti seperti ini, kita dapat membantu orang tua merasa lebih tenang dan nyaman dalam menjalani kehidupan. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua dianggap sebagai salah satu kunci untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menghargai dan memuliakan orang tua, karena merekalah yang telah berjuang dan mengorbankan segalanya untuk kita. Semoga kita dapat senantiasa berbakti kepada orang tua dan menjadi anak yang soleh dan berbakti. Amin. Demikianlah kajian singkat dengan tema "Mencari Lido Allah". Dengan berbakti kepada orang tua di bulan Ramadhan, menghargai dan memuliakan untuk meraih rahmat Allah. Mudah-mudahan amal ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wow.